Baiklah para sahabat leslori kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Tentunya kita ke kabar pertama, persahabat ya ada komentar Rizky pilar Tentunya di postingan Adis Sky terbaru. Persahabat ya kita lihat unggahan Adi Sky. Di situ Adis Sky mengunggah sebuah postingan foto terbarunya, persahabat ya. Dan dalam postingan tersebut. Ada komentar langsung dari Rizky Bilar nih persahabat ya. Disitu berkomentar belum bang masih cuci muka, persahabat ya. Mungkin mengomentari caption dari Bang Sky yang caption dituliskan kamu udah siap belum tuh, persahabat ya. Ini kekocakan dari Trio Gesrek, Alhamdulillah persahabat ya. Walaupun Rizky Bilarni dipingit tentunya kita mendapatkan kebahagiaan lewat komentarnya nih persahabat ya, yang diberikan dalam postingan Adiskai kita lihat komentar selanjutnya, para sahabat, Ya, di situ ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Bang Adi juga: "Hari Senin, kecilensi coba lanjutin pantunya, guys!" Kata Bang Adi, "Para sahabat, ya, ada jawaban dari Rizky Bilar nih." Sahabat, ya, di situ mengatakan, "Bagus, udah kayak Haris Priza supaya komennya rame, tapi jangan banyak-banyak ya." <laughs> Kekocakan dari Adi Sky dan... Rizky Pilar memang luar biasa, persahabat ya. Tentunya ini bunga baterindu bagi Lesla Lovers. Gini aja udah bahagia, persahabatnya melihat Rizky Pilar. Alhamdulillah, tentunya selalu diberikan kesehatan. Doakan yang terbaik, persahabatnya, mudah-mudahan rangkaian acara pernikahan mereka selalu diberikan lancar dan disukseskan. Amin. Ya Robbal 'Alamin. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar dari para fans, salah satunya dari aku di Instagram. Sah dan 368 mengatakan tuh kan kakak lagi di pingit kangen tahu dengan kakak dan dedek Lesti itu persahabat ya kita juga semua pastinya kangen doakan yang terbaik saja mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan kebahagiaan untuk Lesti dan Rizki Bilar berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah postingan spesial ketika di channel YouTubenya Bang Bensi kumbang ya yang mana tentunya collab bareng Paien, di sini ada sebuah penyampaian yang sangat membuat bahagia dari Bang Bensi Kumbang. Bang Ben menyampaikan seumpama tanggal 23 masih kondisi begini, akadnya kekeluargaan aja nggak apa-apa, nggak live di TV yang penting mereka sudah sah aja, tentunya sudah cukup. Persahabat ya ini jawaban dari Bang Bensi Kumbang soal rangkaian pernikahan Lesti dan Bila, persahabat ya. Kondisi yang sekarang tidak memungkinkan, Bang Ben menyarankan tentunya akan nikah dilaksanakan saja secara kekeluargaan bersahabat ya. Tentunya kita mendukung apapun yang tentunya dilakukan oleh idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali banjir respon positif, persahabat ya. Yang mana ada sebuah komentar dari akun Instagram Rosi 24 mengatakan. Yang terpenting itu sah dulu, resepsi yang lain-lain bisa menyusul. Terus gitu, sahabat ya, ada juga komentar lain dari akun Instagram Iva underscore Avifa Halim mengatakan, setuju, gak live gak apa-apa, yang penting sah, lancar semuanya, itu sudah jauh lebih bahagia bagi saya pribadi, karena kebahagiaan mereka jauh lebih penting. Gitu. Itulah respon yang positif yang mendukung tentunya ucapan dan penyampaian saran dari Bang Bensi Kumbang soal pernikahan Lesti dan bilar sahabat ya kita tentunya support saja doakan yang terbaik mudah-mudahan dilancarkan untuk rangkaian acara pernikahan Lesti dan Rizky bilar berikutnya bersama di sini ada unggahan terbaru juga di IKS-nya Bang Bensi Kumbang tentunya di sini mengunggah sebuah postingan video pra ya film Dedek Lesti ini. Yang mana keren filmnya, kata Bang Besi Kumba, apa mungkin? Tentunya, lesi Kejora main film di JWW Purbasabat ya. soalnya ini filmnya horor nih. Tentunya mudah-mudahan saja kejutan di ANTV persahabat yang Lesti bisa main film bareng Rizki Bilar di JW Dua nih. Doakan terbaik saja, kita dukung support terus untuk idola kesayangan kita. Ke kabar berikutnya, persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan. Terbaru dari Bang Besi Kumbang Kita lihat para ya Ada sebuah postingan PN nih Yang sedang latihan katanya Tiba-tiba terdengar ada suara DDLS Lesti Para ya Pengobat rindu kembali Mudah-mudahan saja hari ini kita mendapatkan Cidukan vitamin dari Lesti maupun Rizky Dilar Para sahabat ya Kita sebagai fans tentunya harus Mendoakan yang terbaik untuk Idola kesayangan kita Tetap pantengin channel ini para sahabat biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Laysi dan Rizky bilat Bagi tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.